Baiklah bersahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah unggahan spesial sahabat ya Tentu ini di ajang IMA, Indonesia Music World 2021 Lagi-lagi, poin di DLSD kejora dan veteran Petos saling kejar-kejaran bersahabat ya Dinominasi sosial media artis of the year gaskan terus sayang-sayang bersahabat ya Kita buktikan keberanian kita untuk selalu mendukung Karya-karya dari Lesti Kejora dan mudah-mudahan Peringkat pertama, posisi pertama, ranking pertama Dipertahankan oleh idola kesayangan kita Info ini kita dapatkan dari HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan kan terus, zeying, semangat karena bersahabat ya Yuk buktikan kebarbaran kita untuk mendukung yang terbaik Karya-karya idola kesayangan kita banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram Faulina Aster mengatakan siap buat jaraknya makin jauh. Yuk, tuh sahabat ya, kita buktikan terus kompak. Mudah-mudahan selalu solid mendukungnya terbaik untuk idola kita lesti kejuara. Dan selanjutnya ada sebuah unggahan spesial juga. Ini terbaru ya dari Atta Halilintar yang mengunggah sebuah postingan. Foto IGsnya bersahabat ya. Sepatu warna putih. Ini adalah hadiah kado dari kakak dan dari awal kejora untuk Ata Halilintar loh ya kita lihat di sini sebuah kalimat ucapan terima kasih dari Ata Halilintar untuk leslar Terima kasih kadonya Broku Rizky Bilar dan dari awal LA Laos sehat-sehat kita semua calon ortu ya. Masih banget nih doa. Yang diucapkan, yang disampaikan oleh Atta Halilintar Dan sekaligus ucapan terima kasih Untuk Lesti dan Bilar Yang sudah memberikan kado Sepatu mewah, sepatu mahal Perselabatnya untuk Atta Halilintar Postingan tersebut juga Ini direpost kembali Oleh akun family Anuska 23 Kalimat kansen pun dituliskan di postingan tersebut Amin Semoga didaik Lesti dan kakak Loli Berjalan lancar persalinannya Amin, yuk doakan yang terbaik juga mudah-mudahan persalinan dari yang Laci dan Kak Lawali itu dimudahkan dan dilancarkan Amin ya Robbal Alamin. Nah kita lihat persahabat ya, di sini juga banyak komentar. Salfok sama harga sepatu persahabat ya. Ada komentar dari akun Nizkalsan 227 Berapa ya harganya? Masya Allah banget nih. Salaful. Yang menanyakan harga sepatu yang diberikan oleh Kakak Rizky Bilar, mudah-mudahan saja tentunya berkah barokah untuk semuanya. Dan ke kabar berikutnya, juga ada unggahan terbaru dari akun Leslar, yang mengunggah sebuah postingan video terbaru persahabat yang mana Kakak Bilar ini lagi makan siang bersama pengacara persahabat yang setelah tentunya mereka dari kantor polisi persahabat yang mudah-mudahan. Tentu untuk semua yang dilancarkan dan dimudahkan urusan kakak Risti Bilar Dan hati-hati untuk akun-akun yang selalu menebar fitnah Siap-siap saja kalian diciduk persahabat ya Kita lihat juga di sini sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption Bersama tim pemburu jurik Markona Bismillah semangat tuh. <tuh> banyak tanggapan juga yang diberikan Banyak komentar yang selalu diberikan dari fans sejati Yani dari akun instagram Sunarsi mmg 2 mengatakan bismillah semoga lancar semua urusannya Kak Bilar amin Dan selanjutnya juga bersahabat ya dari akun Barak 55 mengatakan itu yang batik merah kayak Pak Cito ya Yang pengacara terus teman main bola Bilar juga tuh bersahabat ya memang Kak Bilar teman-temannya banyak sekali pengacara persahabatnya, yuk doakan sama-sama yang terbaik, mudah-mudahan semua urusan dari idola kita dipermudah, amin dan kita juga mendapatkan info persahabat ya, bahwa ada 5-10 markona yang bersiap menerima surat cinta, tuh persahabat ya siap-siap aja, 5-10 markona sudah bersiap menerima surat cinta wow, yang belum terdeteksi Sabar ya karena ini masih bisa tuh bersahabat ya Wow nggak main-main Itulah kita bergerak cepat langsung melaporkan hater hater yang selalu membuat onar Apalagi selalu menebarkan fitnah bersahabat ya Kak Bilar tentu bergegas melaporkannya langsung ke polisi kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya Apalagi hari ini dikabarkan Lesti Bilar dan pasangan Atta Halilintar dan Aural Hermansyah Ini akan melakukan shoot bareng persepet ya, Tunggu saja informasi selanjutnya Jangan kemana-mana Tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Sidurkan sidang vitamin manja selanjutnya dari idola kita Deddy Lesti dan kakak Rizky Pilar. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.